satu, dua, diin sah lihat mbak Arif, hai gini hai, hai, hai shop, asmi di sini, oke <laughs> gitu, asmi di sini, ini apa namanya Platyserium Panama, apa? Platyserium Panama ini Platycerium Hili. Dari Papua. Papua. Australia. Australia. New South Wales. Wales. Winsland. Bisa ditemplokkan di tembok. Know, mama, mama, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah safari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat kalian di video ini Fahri akan jelaskan secara detail antara platyserium Panama dengan platyserium Hili. Keduanya sangat mirip dan beberapa referensi mengatakan bahwa platyserium Panama ini kultivar dari Hili. Nah, apakah memang Panama ini kultivar dari Hili? Apakah asalnya dari Panama atau dari mana? Supaya sobat gak bingung membedakan antara platyserium hili dengan panama yang sangat mirip. Simak videonya sampai selesai ya. Sobat sekalian dari platyserium hili dulu ya. Platyserium hili ini ditemukan di Papua, Papua New Guinea, Australia, Australia terutama di Queensland dan juga New South Wales Ciri-ciri dari platycerium hilly adalah warna daunnya ini Sebagian besar berwarna gelap ya hijau gelap Kemudian daun vertil atau daun yang produksi spora ini naik atau erect Kemudian perisai atau daun infertil daun yang tidak produksi spora ini nanti bulat kalau udah mature, nanti ini bentuknya bulat. Kemudian dia rajin produksi anak. Jadi bisa produksi anakan nggak seperti Wandai. Ini udah keluar anakannya ya. Ini contohnya sudah mature. Jadi bisa dipot coba sekalian. Bisa dipot. Kemudian spora diproduksi di ujung-ujung garpu atau ujung-ujung jari. Seperti ini. Semakin mature nanti daunnya semakin menjulang tinggi dan semakin kaku, sobat sekalian. Dan nanti anak pun juga diproduksi di deket-deket perakaran ya, perakaran sini produksi anak. Selain di pot, sobat bisa tempelkan pada papan pinus dan juga sobat sekalian ini contoh yang digantung. Tadinya di pot kotak, tadinya hidupnya cuma ini, kemudian anaknya keluar di balik-baliknya jadi dia akan memeluk pot atau muterin pot seperti pada platyserium wilinki seperti ini ini karena memang sengaja Fahri nggak pisah anakannya supaya dia bisa muter nanti untuk platyserium hili yang masih juvenil ini kesan pada Jari-jarinya ini juga kadang seperti pada Panama ya, tumpul. Nih. Panama ini kan tumpul nih jari-jarinya. Nih. Tetapi untuk Hili meskipun tumpul tapi tetap ada yang runcing. Contohnya ini. Ini ya contohnya, ini ada yang tumpul, ada yang runcing. Kemudian tetap lebih gelap dari Panama untuk warna daunnya itu tentang platyserium hili jadi bisa kita propagasi atau perbanyak dari anakannya selain dari spora. Sobat sekalian kemudian untuk platyserium panama meski namanya panama tetapi platyserium panama ini bukan berasal dari panama ya. Bagaimana sih sejarahnya platyserium panama? Apakah ini spesies dan ditemukan di mana? Jadi Wendy Frank mendaftarkan platyserium panama ini sebagai spesies unik pada tahun 1969. Namun banyak perbedaan pendapat mengenai platyserium panama ini, bahwa beberapa botanis menyebutkan bahwa platyserium panama ini adalah kultivar atau sudah hybrid, atau sudah persilangan. Sehingga akhirnya setelah ditelisih, memang platyserium panama ini sejarahnya, dia tumbuh di sebuah nursery namanya adalah 20 Street Nursery yang berada di Miami Florida ya. Jadi ada sebuah nursery bernama 20 Street Nursery yang memiliki Platycerium banyak jenis di sana. Kemudian tiba-tiba tumbuhlah Platycerium Panama ini di sana. Jadi setelah ditelusuri, ternyata memang ini adalah hasil spora dari platyserium hili yang dia tumbuh sendiri. Ditemukan oleh pemiliknya, yaitu Mr. Brian, di nurserinya, 20 Street Nursery. Ditemukan bibit platyserium panama ini tumbuh sendiri, tanpa sengaja. Yang di nurseri tersebut, termasuk ada platyserium hili. Nah, kemungkinan spora dari platyserium hili ini terbang kemudian jatuh ke pohon palem di 20th Street Nursery ini dan mungkin terjadi persilangan dengan platyserium lain atau mungkin mengalami mutasi sporanya sehingga tumbuhlah platyserium Panama ini sehingga kontroversi yang sempat terjadi karena sempat didaftarkan oleh Wendy Frank sebagai spesies unik terjawablah sudah misterinya bahwa ini merupakan bisa jadi kultivar atau mutasi dari Platiseryum hili atau mungkin terjadi persilangan antar spora dengan Platiseryum hili dengan Platiseryum lain sehingga saat ini Platiseryum Panama ini merupakan kultivar sehingga sering ditulis Platiseryum hili CV Panama atau kultivar Panama merupakan salah satu kultivar dari platyserium Hili. Nah, ketika sudah mendekati mature, daunnya akan seperti ini. Jadi untuk jari-jarinya pada garpu atau daun fertilnya ini tetap tumpul tidak seperti pada Hili. Nih, contoh yang tumpul. Nah, ini sudah keluar anaknya sobat sekalian. Untuk anaknya, ini sangat mirip sekali dengan anakan dari platyserium Hili sobat sekalian. Jadi bentuknya seperti ini ya tidak heran karena memang ini kultivar atau turunan dari Platycerium hili. Jadi saat ini Platycerium Panama ini sudah resmi sebagai kultivar dari Platycerium hili. Untuk hili mungkin di nursery-nursery sudah beberapa punya, tapi untuk Panama ini masih jarang juga ditemui. Untuk bentuk perisainya ini juga sama, berbentuk bulat Meskipun di ujungnya ini nanti ada gerigi-gerigi tapi tidak terlalu ekstrim, gerigi-geriginya gerigi tidak terlalu ekstrim seperti pada wilinki maupun bifurkatum, jadi cenderung bulat. ya. Nah ini anakan dari platyserium panama ini nanti Fahri akan propagasi dan nanti Fahri akan tempelkan pada papan kulit pinus. Oke, okay, so, semoga dengan video ini sobat gak bingung lagi antara platyserium hili dengan panama Dari warna daunnya pun panama lebih terang, kalau hili lebih gelap Yang paling utama adalah bentuk dari jari-jari pada garpu atau pada daun fertilnya. Ini belum produksi spora, jadi ini masih belum mature sebenarnya Nanti masih bisa lebih besar lagi karena mendapatkan platyserium panama yang mature ini masih sangat sulit. Oke, sekarang Fahri akan propagasi untuk platyserium panama. Anakannya nanti Fahri akan perbanyak. Fahri ambil yang sebelah sini ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong bagian sini. Ya, Alhamdulillah ini berhasil Sekalian yang hmm. ini kali ya mudah sebenarnya ya untuk memperbanyak anakan dari pelatih serium, ini akarnya ke bawah. Nah, nanti dia akan terangsang untuk memproduksi anakan lagi setelah kita ambil anakannya. Ini yang satu juga sudah banyak anakannya sobat sekalian. Hmm. Hmm masih terlalu kecil sebenarnya segini pun sudah bisa dipisah ya tetapi nanti akan lebih cepat ketika sudah keluar daun fertilnya seperti ini Oke, kita akan mounting ke papan kulit pinus. Hari memang sukanya papan kulit pinus karena lebih estetik. Lhan Seperti biasa kita bikin bulatan dulu Bismillahirrohmanirrohim Kurang besar dikit Ini ya, udah cukup ya. Oke, kita benang dulu. Saya nggak brojol. Oke, ini bisa kita tutup gini ya biar nyokot nanti ini daun calon-calon perisai baru calon-calon daun invertil baru ini nanti akan menutup membentuk bulat seperti ini ngoten Kalau sobat pengen mengoleksi platyserium dan pengen platyserium panama ini, tinggal chat ke Whatsapp Fahri yang Fahri sematkan di kolom deskripsi sobat sekalian. Daripada sobat harus ke Miami, Florida. Di Secang juga udah ada ya. Jadi setiap tanaman itu mempunyai histori sendiri yang histori ini mempunyai nilai atau menambah edit value pada sebuah tanaman Wah uh, ternyata sejarahnya begitu ya keren ya gitu. maten Ya sudah selesai sobat sekalian jangan lupa kasih label ya patiserium panama supaya nggak ketukar dengan hili di video selanjutnya nanti Fahri akan bahas platyserium hybrid persilangan antara platyserium madagascariensis dengan platyserium alkikorn Hari juga punya platyserium alkikorn nanti Fahri juga akan bahas di video sendiri Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, untuk penyiramannya, kalau musim hujan gini, Fahri biasanya taruh di tempat yang kena hujan aja. Biar nggak usah nyiram ya. Tapi kalau kemarau, sobat perlu siram Ya minimal dua hari sekali. Kemudian sobat bisa pupuk dengan pupuk slow release di sini atau pupuk semprot daun. Untuk hamanya, biasanya ini bekas terkena kutu daun. Jadi biasanya hamanya yang menyerang hili dan juga panama itu kutu daun. Serta ada belalang juga ya. Ini kemarin dimakan daun barunya itu dimakan belalang pengendaliannya cukup dengan insektisida atau secara manual sampai jumpa di video selanjutnya yuk